Anak-anak baik, selamat berjumpa bersama Bunda Iva. Bunda akan membingkiskan sebuah cerita untuk kalian, yaitu kisah keluarga Pak Darman. Kali ini dalam episode Ojo Kakitan, Ojo Gumunan. Ini dia kisah selengkapnya. sebuah perkampungan tinggallah keluarga Pak Darman bersama istri dan kedua anaknya anak pertama laki-laki bernama Angga kelas 2 SMP dan adiknya perempuan bernama Anggi kelas 5 SD mereka hidup sederhana dan tinggal di sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan sebutan rumah kampung anak-anakku Pak Darman bekerja sebagai tukang pijat panggilan. Sedangkan Budarman berjualan aneka jajanan pasar. Pagi-pagi sekali, sehabis subuh, Budarman sudah harus berangkat ke pasar untuk membuka lapak jajanannya hingga siang. Sementara di rumah, Pak Darman sibuk menyiapkan sarapan, membangunkan angga dan anggi... Mengantar ke sekolah serta mencuci pakaian. Di suatu pagi. Pak, aku sarapannya roti tawar saja. Kata Angga. Duh, di mana ya kaos kakiku? Pak, Pak, lihat kaos kakiku enggak yang barusan dicuci? Demikian tanya Anggi sambil mengaduk-aduk isi keranjang Tumpukan baju bersih yang belum disetrika hmm, Sudah aku taruh di sepatu. Tadi aku ambilin Wih baik banget Makasih ya mas Jangan GR Tadi aku mau ambil punya aku Tapi keliru punya kamu Hayo mau dipakai ya Hih, sorry Pak, nanti jemput jam 3 ya, aku ada ekstra sepak bola Jam 3? Ya, wes, gak ayo, berangkat Itulah sekilas suasana pagi hari di keluarga Pak Darman Nah setelah kesibukan pagi mengurus keperluan anak-anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah, maka siang hingga malam harinya Pak Darman disibukkan dengan pekerjaannya sebagai tukang pijat panggilan dengan mendatangi rumah pelanggannya yang sudah membuat janji dengannya untuk dipijat. Anak-anakku sayang, Sore itu Anggi akan bermain ke rumah temannya sambil mengerjakan tugas prakarya. Namun, ketika mengeluarkan sepeda, ternyata banyak kempes. "Ya, kempes, hmm, pompa dulu nih. Di mana ya pompanya?" "Oh, ini." Maka Anggi pun segera memompa ban sepedanya. Sambastop. Sudah bisa belum? Tanya Pak Darman yang sore itu akan berangkat memijat. Udah beres. Anggi memang anak perempuan yang terampil. Dia bisa memompa ban sepedanya sendiri dan suka membantu pekerjaan rumah seperti mencuci sepeda motor membersihkan kandang burung, mengganti bola lampu, dan lain-lain. Ia menyukai olahraga seperti sepak bola dan basket. Kalau Angga, kakaknya juga anak laki-laki yang terampil. Sering mau membantu pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu, dan merapikan kamar. Ia menyukai seni tari, dan akhir-akhir ini, Angga sedang tertarik belajar menjahit dengan tangan. Ia sudah terampil memasukkan benang ke lubang jarum dan sudah bisa memasang kancing. Seperti sore itu, di beranda rumah, Angga sedang menjahit rok seragam sekolah Anggi yang lepas jahitannya. Lalu ibunya Bu Darman menghampiri sambil bertanya Memang kamu bisa jahit baju adikmu yang dedel hmm? Angga mengangguk Rencananya tuh ibu mau jahit sore ini Coba lihat Oh bisa kok ya Ya sudah kalau gitu diterusin ibu tak nyapu Lanjut Bu Darman seraya mengambil sapu lidi lalu menyapu halaman. Nah, anak-anakku, di sela-sela obrolan mereka berempat, lewatlah Kak Jessi. Kak Jessi adalah tetangga baru Pak Darman. Ia lewat sambil menuntun motornya. Ah, permisi, Pak, numpang lewat. Ya, monggo-monggo kenapa motornya wow toh. iya mau dibantu mau pak anggi itu mbak jesi ditolongin Mbak bannya uh, ya? makasih pak gak usah ini kayaknya bocor deh habis bis wah <RelatLove> mau ditambal ke pak opan monggo pak ayo dek oh ya monggo monggo Kak Jessie pun berlalu menuju ke rumah Pak Opan yang melayani jasa tambal ban dan servis sepeda motor. Dulu toh pak, pas pertama kali lihat Mbak Jessie, aku sempat bingung loh. Harus manggil mbak apa mas. Teman-temanku juga, malah ada yang ledekin. Sedih aku kalau inget itu pak. Tapi hebatnya tuh Mbak Jessie gak marah-marah, udah diledekin. Lama-lama aku biasa, dan kayaknya dia seneng kalau dipanggil Mbak. Makanya habis itu aku sering manggil dia Mbak Jessie gitu. Pak-pak, ternyata Mbak Jessie tuh orangnya baik, terus ramah ya Pak. Weh, aku sama Anin pernah loh. Dibeliin es krim di tokonya Busri. Oh ya, lah memang baik kok dan pinter kok dia. <tose> Wah, dunia ini warna-warni ya Pak. Lulaiya warna-warno, pepak. Awong kita yang serumah saja beda-beda kesukaannya kok. Sifatnya, perilaku dan karakternya. Juga beda Kamu sukanya sepak bola, Senengnya nukang sama bapak Mas Angga lebih tertarik seni tari Bisa jahit. Malah to Kalau keadaan rumah kita ini beda-beda sama rumah lainnya Iya ya pak Seperti di rumah kita Beda sama rumah pak di Joko. Nek, tak lihat... Di rumah Pak Di Joko yang sibuk kalau pagi-pagi itu bude, Ya masa? Terus... Nyiapin sarapan buat semua. Antar jemput ke sekolah juga. Nah... Kalau di rumah kita... Bapak. Karena ibu kan... Harus ke pasar pagi-pagi. Kata Angga. Ya, ya... Ya seperti itu contohnya. Kita ini harus banyak belajar... Dari keadaan di rumah dan sekitar, kita belajar mengenal, menghargai, dan memahami satu sama lain. Nah, ini nih, kalau melihat ada orang yang berbeda dari kita, jangan mudah berprasangka buruk, ojo kagetan, ojo kumunan. Demikian anak-anakku sayang cerita Bunda Iva kali ini tentang kisah keluarga Pak Darman Dalam episode Ojo Kagetan Ojo Gumunan Yang dalam bahasa Indonesia artinya kita jangan mudah kaget dan juga jangan mudah heran Gitu ya anak-anakku? Nah, dari cerita ini kita bisa belajar banyak hal. Seperti menjalin komunikasi dalam keluarga, saling ngobrol, ya kan? Terus mengenal pekerjaan rumah yang bisa dilakukan laki-laki maupun perempuan. Apalagi? Iya, belajar untuk kerjasama dalam keluarga, serta... Ini juga penting, menghargai keberagaman sifat dan perilaku manusia. Demikian anak-anakku sayang, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Bunda Iva. Salam sayang, salam sehat, dan sampai jumpa.